Ayo kita mengenal karakter Thomas Siapakah ini? Ini Gordon Kamu benar Siapakah ini? Ini Toby. Kamu benar. Siapakah ini? James. Kamu benar. Kamu pintar. Siapakah ini? Ini Percy. Kamu benar. Ini. Siapakah ini? Ini Thomas. Kamu benar. Kamu pintar. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.